RM tak berkutik saat dibekuk polisi setelah sempat buron selama 9 bulan. Selama dalam pelariannya, tersangka kerap berpindah-pindah tempat, mulai dari Padang, Yogyakarta dan Jakarta. Berikan kuncinya. Nah, narkoba, dengan tim Narkoba Bersama Baru berhasil menemukan. Nah, ini TKP-nya berhasil ditemukan di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Tersangka dikejar polisi berdasarkan hasil pengembangan dari pengungkapan 4 kg sabu-sabu dan ribuan butir pil ekstasi di sebuah rumah di Jalan Delima, Kecamatan Bina Widya, Pekan Baru, Maret 2022 lalu. Udah 25 tahun ya kerjaan ya. hari-hari ya Pak Tadak, ya. nyacar Tadak ya Pokoknya sudah begini Beri keterangan sebenar-benarnya kepada penyidik ya Biar masalahnya cepat selesai Oke okay? Kacau, kacau kali ya Kacau Sama punggulia ini ya Sama punggulia ini ya Sama punggulia ini ya Sama punggulia Oke alhamdulillah juga ya kita ketika melakukan penangkapan uh, tim Sat Narkoba Polres Pakalbaru berhasil ya menemukan tersangka tersebut ya inisial Ram tersebut ya beserta dengan barang bukti ya ini uang tunai 3,2 miliar, ya lebih kurang 3,2 miliar satu unit mobil Honda Civic Turbo dan beberapa ya buku tabungan, dompet, handphone dan lain-lain. Sabur ya <laughs> majukan isinya gitu, ya, kan. BB ini ada rangkaiannya dengan transaksi narkoba, ya. Jadi tahun 2021 uh, ada kaitannya dengan transaksi narkotika, aliran dananya ada segala macam dan uang ini cash ditemukan di rumah yang bersangkutan. Nah, ini cash ya semuanya ya ditemukan di rumah tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.